Hai guys, assalamualaikum. Salam Ratu Bidadari TV. Oke, kita membahas dalam konten kali ini. Kita membahas cara kinerja seorang pelaku black magic atau dukun santet, seperti apa mekanismenya dan sistemnya. Ya, komputer itu memiliki sistem, ya, memiliki sistem itu komputer, apalagi itu teknologi sedangkan uh, santet atau black magic juga memiliki sebuah teknologi sebuah sistem gitu loh jadi seorang pelaku dukun santet itu tadi atau pemilik ilmu black magic dia juga memiliki basic ya entah itu dari dia ilmu atau berguru atau dia ibaratnya tirakat sendiri jadi dia mendapatkan uh, sebuah black magic itu karena dia belajar sendiri dan juga ada yang e, faktor turunan atau terah ya mungkin leluhur-leluhurnya menitis jadi ilmunya leluhurnya menitis ke anak cucunya itu bisa dan juga bisa karena laduni jadi tanpa belajar tanpa berguru dia secara otomatis memiliki sebuah kemampuan supranatural, kemampuan black magic atau santet karena izinnya sang kuasa gitu. jadi gini e, untuk si pelaku black magic dalam e, mengirimkan sebuah energi negatif atau santet atau syihil, atau telur itu secara sakral seandainya e, dia mengirim mengirimkan oh, intinya mengirim sesuatu energi negatif ke seseorang atau target jadi si dukun santet atau si pemilik black magic itu harus marah dulu, harus dendam dulu jadi marah dan dendamnya kejengkelannya itu akan dibarengi oleh ilmunya atau khodamnya lah bahasanya atau perewangannya atau ilmu uh, santet black magic itu Sistemnya seperti itu Dan itu dilakukan secara sakral Dilakukan secara uh, Magis, mistik Dan biasanya menggunakan sesaji Menggunakan sesajen Dan ritual-ritual khusus Yang tidak bisa di itu Dan itu Sangat private Dan hanya si pelaku dukun Santet itu Yang mengerjakan Dan melakukannya Dan tidak bisa disaksikan selain dia si pelaku itu sendiri, jadi nggak bisa ditonton rame-rame gitu, nggak bisa, karena goib adalah uh, tersembunyi gitu, atau tidak terlihat dan uh, goib sendiri juga tidak bisa dieksplorasi itu, eksploitasi, maaf saya agak uh, apa, agak angel bilang apa ya, aduh entah itulah intinya itu. Dan si, katakan si orang, ada orang minta uh, nyantetin orang lewat perantara uh, si pemilik black magic itu. Bisa, jadi si pelantara, apa maksudnya si pelaku, si, si manusia atau seorang yang ingin menyantet itu tadi, memang harus memiliki dendam, memiliki amarah. Jadi bi, biar amarah, aura, aura si... Peminta ini diambil sama si pemilik black magic itu untuk disasarkan ke si target, dan akhirnya si target akan mengalami entah dia sakit, entah dia lumpuh, dan bahkan yang paling istri adalah meninggal. Dan ketika Ratu bidadari sebagai seorang peneliti atau pengamat dunia supranatural, pengamat dunia jin. Ketika Ratu Bidadari melihat seseorang yang grebek-grebek dukun santet, yang duel dengan dukun santet, yang mengalahkan, yang menang terus tidak pernah kalah atau mendatangi dukun santet, buat buat uh, dalam kacamata Ratu Bidadari itu settingan, dan itu hanya sekedar konten atau hiburan, karena untuk santet sendiri baik ilmunya santet, kodamnya santet, atau si pemilik black magic itu di, tidak bisa di dan tidak bisa disaksikan secara langsung, karena butuh ritual khusus yang tersembunyi dan rahasia. Gitu. Oke, okay, kali ini konten uh, video ini semoga bisa dicerna dan dipahami secara kosakata kosakata bahasa saya bahwa bahwa ya kita bicara bahwa belum ngopi jadi belepotan gitu loh jadi itulah sistem atau mekanisme black magic jadi untuk nyantet orang itu gak sembarangan dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan sebuah sistem dan sebuah program dan ritual-ritual khusus ritual-ritual tertentu yang sangat rahasia Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika kalian ada sahabat ratu bidadari ada sebuah pertanyaan, silakan komen. Jika ratu bidadari melihat dan tertarik, akan saya bikin konten. Oke, okay, terima kasih. Salam ratu bidadari.